Tapi kayaknya sih ini bisa bekerja di semua game dan ya di sini kita akan ngecet uh, duit gitu atau mungkin ngecet uang lah gitu ya. Karena dengan uang gitu kalian bisa membeli banyak item di game gitu ya, bukan di kehidupan nyata gitu. Karena kalau di kehidupan nyata nggak bisa gitu pakai cheat engine gitu. Nuh nyobain gitu ya nih mungkin ada yang nyobain nih di e banking pakai cheat engine gitu. Coba aja, ya saya belum pernah nyoba sih. Dan uh, sebenarnya untuk uh, cheatnya gampang banget, kalian cukup siapin aja gamenya. Kalian mungkin bisa beda gitu ya gamenya, karena ya nggak semua orang gamenya sama. Gitu di sini saya menggunakan uh, game Persona Q sebagai contoh dari emulator 3DS ya. Jadi saya menggunakan emulator. Dan mungkin kalau kayak game yang native kan di PC gitu. mungkin yang uh, jalan di PC kayaknya sih memang bakal bisa gitu pakai cheat engine ini. Dan untuk cheat engine sendiri kalian bisa download di Google. Kalian bisa cari aja bisa kalian ketik aja langsung cheat engine gitu. Biasanya yang paling atas dan kalian download aja gitu dan ya kalian cari gitu. Dan setelah diinstal kalian cukup klik aja yang ada lambang monitor ini yang kedap-kedip gitu. Kalian cukup klik aja dan di sini ini yang paling penting gitu. Bisa dibilang bukan paling penting sih bisa dibilang penting juga. Jadi di sini adalah proses mana yang mau kalian cheat gitu mungkin yang mau kalian cari gitu ya, address atau kodenya gitu. Dan ini jangan sampai salah gitu. Kalau kalian misalnya di sini personal queue gitu ya, kalian bisa melihat di sini kan, uh, citra nightly 1575 gitu dan di sini tulisan dari uh, detail aplikasinya kan ada di window kayak gini kan biasanya ini apa nih? Yang di atas ini lah ya pokoknya. .exe biasanya kalau kalian pakai misalnya game yang kayak game-game uh, yang native di PC kayak misalnya uh, Need for Speed gitu ya atau mungkin contohnya The Witcher dan sebagainya gitu jadi ada namanya jangan sampai salah gitu kalau salah ya percuma juga gitu kalian nggak akan bisa mengubah duitnya gitu dan setelah itu kan cuma klik open aja tapi ya sekali lagi kalian harus pastiin bener gitu ya untuk pilih aplikasinya jangan salah gitu setelah itu kan klik open targetnya gitu ya kalian bisa pilih target aplikasi game Uh, atau mungkin emulator di sini atau mungkin Google Chrome. Kalau kalian misalnya mau ngecith game Facebook mungkin nggak tahu juga sih ya. Setelah itu kalian klik Open aja. Nah uh, nanti di sini akan muncul tulisannya Citra Qt gitu ya QT.dot.exe gitu. Dan setelah itu kalian cukup cari gitu ya value-nya di sini adalah dengan uh, uangnya gitu. Jadi di sini ada angkanya tujuh gitu. Dan di sini jangan masukin komanya karena komanya ini nggak dihitung gitu. Jadi di sini kita akan ketikan saja tujuh dua Lima satu nah setelah itu kalian cukup klik aja first scan, scan itu di bahasa indonesianya apa ya? eh uh, mendeteksi gitu ya pokoknya kayak gitu lah ya, bahasa indonesianya memang agak sedikit pusing juga sih, cuman kayak cukup klik aja yang first scan atau mungkin scan pertama gitu Kayak cukup klik aja. Nah, uh, biasanya kalau kalian misalnya uh, melihat di sini, fontnya cuma ada satu kan, berarti ini adalah eh uh, exact address gitu udah langsung ketemu gitu tapi kalau biasanya saat kalian ngechat gitu setelah kalian masukin first scan itu biasanya nggak cuma satu gitu kalau satu kayak gini kalian bisa langsung ganti value-nya gitu dan kalian udah bisa langsung mengganti duitnya gitu atau mungkin uh, mengganti value dari duitnya kalau biasanya di game-game lain gitu ya itu biasanya ada 10-20 gitu kan dan kalau kalian ubah semua itu bisa nge -crash, pak cheat engine-nya jadi kalian harus uh, pastiin yang mana gitu address untuk duitnya gitu Nah caranya adalah kalau kalian dari 20 kode kan kalian harus saring lagi nih ya jadi satu kode gitu Apalagi kalau mungkin kodenya ada seribu gitu kan kalau diganti semua gitu itu bakal membuat cheat engine nge-crash dan gamenya juga crash gitu Jadi kalian harus uh, mengakali dengan mengurangi atau menambahkan duit kalian gitu dan ya di sini kita akan uh, kurangin aja gitu ya duitnya nggak harus uh, banyak banget sih pokoknya yang penting ngurangin aja gitu untuk value atau mungkin angkanya gitu jadi di sini kita akan beli item saja satu gitu nah jadi di sini duitnya sudah berkurang jadi tujuh dua ya atau mungkin 726.415 ratus yen nah setelah itu kalian cukup masukkan value yang baru gitu atau mungkin angka yang baru baik itu berkurang atau mungkin bertambah gitu ya kan cukup masukkan aja tujuh dua gitu karena tadi kan tujuh dua ya nah setelah itu kalian jangan klik yang new scan kalian klik yang next scan atau mungkin uh, scan selanjutnya lah ya setelah itu kalian klik dan nah setelah itu nanti biasanya akan berkurang addressnya biasanya menjadi lebih spesifik tapi karena sini tadi ada satu gitu ya dan ya kalau kalian klik yang next scan pun bakal jadi satu juga dan setelah itu kalian bisa langsung drag ke bawah gini atau mungkin Uh, kalau kalian mau drag, bebas ya, boleh aja. Dan saya saranin sih, kalian cukup klik kanan. Dan kalian change value of selected addresses. Kalian cukup klik aja. Dan ya, yeah, ini bisa dibilang stepnya jadi lebih uh, singkat gitu. Jadi lebih sedikit. Nah, di sini kalian bisa mengganti... Uang kalian sesuka hati kalian Mau kalian ganti misalnya menjadi 3 juta, 5 juta Atau mungkin 10 juta bebas gitu Cuman uh, kalau nggak salah ada batasnya Dan di persona itu kalau nggak salah batasnya itu 10 juta ya Berarti 9-nya ada 9 gitu 1, 2, 3 uh, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi di sini kita akan oke okay aja kalau angkanya kebanyakan kayaknya gamenya nya bakal crash gitu ya. Jadi di sini kita akan klik oke okay aja gitu kan. Oh, bisa ya sampai 100 juta gitu. <laughs> jadi saya angkanya kebanyakan, hapus satu gitu ya. Di sini saya takutnya eh uh, game-nya ini jadi ini jadi apa? Jadi eh uh, gitu. Ah, jadi 10 juta aja gitu ya untuk batasnya. Dan Setelah itu kalian bisa ngebeliin gitu ya untuk eh uh, item-item di game kalian gitu kan bisa beli contohnya misalnya ini gitu contohnya kayak gitu dan udah kebaca gitu angkanya dan nggak ada crash nggak ada freeze nggak ada sebagainya dan kalau gamenya mungkin uh, gamenya berbeda nggak langsung berubah gitu ya uangnya tapi walaupun biasanya kayaknya bakal berubah walaupun saya nggak tahu juga sih ya, karena saya belum coba chat di aplikasi game uh, native PC gitu saya coba di emulator, kalian bisa coba leave untuk, atau mungkin bisa kalian bisa tinggalin dulu shopnya atau yang ada duitnya dan ya mungkin kalian bisa melakukan beberapa step gitu, dan kalian bisa uh, masuk lagi mungkin ke shop atau ke mana gitu yang ada, kalian bisa lihat duitnya dan biasanya itu udah berganti gitu duitnya, cuman karena di sini dari tadi udah berganti sih ya untuk angkanya jadi ya gitu doang sih untuk videonya, untuk basic penggunaan cheat engine-nya semoga jelas dan uh, saya saranin kalau kalian mau nge di game offline aja. Karena kalau di game online itu bisa ngerugiin player lain dan bisa ngerugiin developer juga mungkin. Kalau game offline kayak gini kan offline single player ini nggak ada yang dirugiin. Dan dan ya yeah, saya cuma having fun doang gitu main game-game single player kayak gitu. Dan ya yeah, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye.